di sini saya akan menjelaskan tutorial untuk mengubah foto menjadi gambar anime Oke, yang pertama kita masuk Play Store, lalu mengetik Cap Cut dan kita mendownload aplikasi ini. Di sini saya sudah mendownload. Setelah mendownload, kita buka aplikasinya. Lalu di sini saya akan membuat proyek baru dan mengambil foto. Kita dapat memilih foto-foto yang kita inginkan untuk mengubah Bar menjadi anime, kita harus menggunakan foto yang cerah, tidak hitam atau tidak buram. Kita mencoba foto yang ini, saya memilih foto yang ini. Oke, okay, yang pertama kita menghapus ending dari CapCut untuk menghilangkan watermark. Lalu kita menekan foto dan menekan gambar ini dan bertulis anime. Kita tekan Setelah itu, kita unggah, dan foto akan tersimpan di galeri, kita masuk galeri Dan inilah hasilnya. Oke, okay, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.